Terbaru, terupdate, dan terhangat Sekutan Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar Dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita Di sore hari ini Tentunya kita ke kabar pertama persahabat ya. Ada kabar spesial, momen yang tentunya Paling kita tunggu-tunggu di -tunggu, ya, Akhirnya Cinta berlesnar Lesnar hadir persahabat ya Tentu membuat kita semakin bahagia Banyak sekali momen-momen cute yang tentunya disuguhkan dari Lesti dan Bilar Untuk kita semua para fans Keunggah pertama persahabat ya sini ada momen spesial Ketika kakak Bilar dan Dede Leslie Kejora nih Sedang membicarakan honeymoon persahabat ya kakak Bilar situ Tentunya persahabat ya, perhatikan tuh manja banget ya Kepada Dede Leslie Kejora Tentu semuanya pastinya melehoi banget di saat melihat kekiutan kemesraan Deddy Lesti dan kakak Bilar di dalam kamar, Pak Sahabat ya Kita lihat di sini banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari akun stillfree4158 mengatakan Ginjal gemeter melihat ini Aduh <guluh> Sabar ya <guluh> Jangan pada ngintip nih pak sahabat ya Ini adalah khusus pasangan suami istri nih Pengantin baru Tentunya dari LSD yang kagak Bilar Selalu membuat kita semakin travelling dan berikutnya komentar lain diberikan dari Akun Instagram Zila3021 mengatakan Bikin baper sebaper-bapernya wah, Masya Allah bangga persahabat ya Tentu kita doakan yang terbaik Mudah-mudahan rumah tangga mereka Selalu diberikan kebahagiaan Dan ke momen berikutnya Persahabat ya kita lihat juga Tertangkap kamera kembali persahabat ya Ketuk dan Hingga kemesraan Ketika di lokasi syuting Kakak Bilar disitu lagi manja, semanja-manjanya kepada Dedek Lesti Kejora ya Waduh, dilendot lah gini. <laughs> ini manja bersahabat yang membuat kita semakin bangga dan bahagia bahwa hubungan mereka Selalu membuat kita semakin bahagia dan kita lihat bersahabat yang hubungan ini direpost oleh akun Lesti Bilar Team ada kalimat caption juga yang dituliskan dalam postingan tersebut Rizky Manjabila katanya tuh Masya Allah banget ya Melihat postingan ini kita merasa bahagia Terlihat kakak di situ lagi Tentunya tertidur nyender ke pundaknya di LST Aduh luar biasa banget ya Pasangan idola kita ini mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu memberikan kejutan untuk kita semua dan kita ke kabar berikutnya Persahabat ada kabar bahagia Yang membuat kita semakin bangga Kepada Lesti dan Pilar Mendapat bocoran dari Pak Peri yang perhatikan di sini ada percakapan komentar Yang diunggah oleh Family School Leslar 23 Persahabatnya ketika tidak Lesti ini menginfokan lewat akun Instagram pribadi miliknya untuk selalu menyaksikan cinta abadi Leslar, sahabat ya, jangan sampai nggak nonton tuh, kata Dede Leslie kejora. Ha? Setiap hari Minggu jam 3 sore, perhatikan di sini dalam kolom komentar Pak Ferry menuliskan sebuah kalimat info bahagia. Doakan sebentar lagi kita dua kali seminggu ya teman semangat wow kita mendapatkan kabar bahagia langsung dari Favery persahabat ya soal jadwal cinta Abdi Leslar bahwasanya akan ditayangkan seminggu dua kali yuk sikat guys kata Favery mantap nih persahabat ya dukung penuh support dan doakan mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran dan kemudahan. Semoga mudah-mudahan, seminggu dua kali kita akan mendapatkan kejutan-kejutan dan vitamin bahagia yang selalu diberikan oleh idola kesayangan kita. Ada kalimat kapsan juga yang dituliskan bersahabat ya. OMG, dapat berita bahagia nih dari Pak Ferry Fernandez83 ya. Masya Allah banget. Terima kasih Pak Ferry, mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu berikan kesehatan. Dan kita lihat di kolom komentar ini banyak sekali dukungan Banyak sekali respon dari para fans Salah satunya dari akun IMAS 7319 Alhamdulillah akhirnya CL bisa seminggu dua kali Mudah-mudahan amin Doakan yang terbaik saja persahabat ya Untuk semua tentunya tim Lesland Entertainment juga Mudah-mudahan memberikan kejutan-kejutan bahagia untuk kita semua Dari Lesti dan Rizky pilar. Dan untuk berikutnya ada kabar terbaru dari kakak Bilar yang baru saja mengunggah sebuah postingan ya masya Allah Ternyata kakak Bilar lagi meeting bareng bersama Cici Airin ya Luar biasa ini bawah bawahnya lagi meeting bisnis nih bersahabat ya masya Allah Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran dan mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan Info ini juga kita dapatkan dari akun sental putih Bilar Masya ada kalimat kesan juga yang dituliskan sudah pindah tempat aja nih si Kakak, duh semangat banget ya cari dolar, <laughs> cari cuan. Mudah-mudahan selalu bahagia pokoknya untuk Dedek dan Kakak Bilar. Dan kita lihat persahabat ya, dukungan selalu banyak dari para fans. Ya nih dari akun Instagram, Rahmi 1023, BTW, gua yang moto ini ya, aduh cute banget ya luar biasa support dan dukungan. Mudah-mudahan selalu...